Anda dapat menipu semua orang untuk beberapa saat, dan beberapa orang untuk selamanya. Namun Anda tidak akan bisa menipu semua orang untuk selamanya. Aku memang berjalan pelan-pelan, tapi aku tidak pernah berjalan mundur. Jangan berprasangka buruk pada orang lain, agar Anda terhindar dari prasangka buruk orang lain. Hindarilah popularitas jika Anda menginginkan kedamaian. Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat. Karakter itu seperti pohon dan reputasi seperti bayangannya, bayangan adalah apa yang kita pikirkan tentangnya, dan pohon adalah apa yang nyata. Hampir semua orang dapat menanggung kemalangan, tapi jika Anda ingin menguji watak manusia, coba beri dia kekuasaan. Ketidakjujuran dan sanjungan merupakan saudara kandung. Saya memang seorang yang melangkah dengan lambat, tetapi saya tidak akan pernah berjalan mundur ke belakang. Orang menjadi bahagia jika mereka mengkondisikan pikiran mereka menjadi bahagia. Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Tidak ada manusia yang memiliki ingatan yang cukup baik, untuk menjadi pembohong yang sukses. Jangan khawatir ketika Anda diacukan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Lebih baik untuk tetap diam dan dianggap bodoh, daripada banyak bicara dan menghapus semua keraguan. Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara. Siapapun kamu, jadilah sesuatu yang baik. Aku akan belajar untuk mempersiapkan diri, dan suatu hari peluangku akan datang. Jangan khawatir bila Anda tidak diakui, tetapi berusahalah agar Anda layak untuk diakui. Aku tidak punya aturan, aku hanya berusaha selalu melakukan yang terbaik setiap saat dan setiap hari. Aku tak tahu siapa kakekku dulunya, aku lebih peduli untuk mengetahui bagaimanakah cucunya akan menjadi pada hari kelak. Semua dalam diriku, atau yang aku cita-citakan, aku berhutang pada ibuku, malaikatku. Mereka yang mengingkari kebebasan, orang lain tidak layak akan kebebasan itu, dan di bawah aturan Tuhan, tidak ada yang mampu menahan kebebasan. Yang saya khawatirkan bukanlah apakah Tuhan ada di pihak kita, tapi apakah kita ada di pihak Tuhan, karena Tuhan selalu benar. Aku mengingat semua doa ibuku dan mereka selalu mengikutiku, mereka melekat padaku sepanjang hayatku. Kebijaksanaan adalah, kemampuan untuk menggambarkan orang lain, sebagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Sepanjang hidupmu, pastikan kakimu berada di tempat yang tepat, dan berdirilah dengan tegas. Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada zaman sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Cara terbaik meramalkan masa depan Anda adalah, dengan menciptakan masa depan itu sendiri. Kebanyakan orang bahagia karena, mereka membuat pikiran mereka menjadi bahagia. Tindakan manusia bisa dimodifikasi, tetapi sifat manusiawi tidak bisa dirubah.